Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan vitamin bahagia Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan kabar-kabar baik pastinya dari idola kita Kita awali dengan kabar bahagia, ini vitamin banget ya untuk warga Konoha kali ini diunggahannya Papa Bilar Kita lihat persahabat unggahan Instagram pribadinya Papa Bilar Ini mengunggah video Abang Fatih yang sangat gemes banget ketika dilihatkan video dirinya ya Wow, ini sih gemes sama diri sendiri ini persahabatnya Masya Allah Ini sih cute banget ya Bangga dan sekaligus Pastinya bahagia sekali Melihat ketawanya Abang El. Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Rizky Villar. Masya Allah nak Kamu itu definisi mentertawakan diri sendiri ya Gemes sama orang Gemes sama diri sendiri katanya tuh Hingga dikomentari oleh Bang Yudi Revan Bang Yudi mengatakan Masya Allah abang ganteng katanya tuh luar biasa banget ya selalu menjadi pusat perhatian Abang L semoga menjadi anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tua Kita lihat juga bersahabat ya banyak tanggapan positif yang diberikan oleh sahabat Leslar Dari akun It's B30 ikut menanggapi Masya Allah kasep hidup bager pinter amis budi soleh berbakti dan penyayang kriteria jodoh onti ada di abang semua ku maha aduh masya Allah banget ya pokoknya ya kita bahagia dan sekaligus bangga kepada idola kesayangan kita kemudian bersama disimak juga ini ada vitamin yang sangat luar biasa Kali ini Papa Bilar pun mengunggah foto Abang Fatih Outfitnya selalu bikin salvok Ini keren banget nih ya, persahabat ya Memang semakin ganteng dan semakin menggemaskan Abang L Selalu menjadi sorotan publik dan selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Pasti yang luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ya Salvok dengan Abang Fatih yang kali ini bahagia sekali ya bisa melihat Hinata dan Naruto Wow sebelumnya nangis-nangis tuh di vlog ya Abang L takut sama kucing Dan kali ini Abang L ketawa bahagia Aduh Allah banget ya Hingga ada kalimat juga yang dituliskan nih oleh akun Les Larsi Dan pada akhirnya mereka pun bersahabat tamat katanya tuh Hingga ada komentar juga nih bersahabat diberikan Disimak persahabat ya, komentar dari akun Instagram Dina The underscore in satu-satu mengatakan Masya Allah ayang umbul gemes banget Nah Udah rapi aja nih anak soleh Udah nggak takut kucing lagi ya Abang L Tuh persahabat nggak takut kucing lagi ya Sekarang sudah happy banget Bisa bermain dengan Naruto dan Hinata Kemudian juga persahabat Komentar berikutnya diberikan dari akun Instagram Fazira Alia. Masya Allah, Al-Fatih Gemesin banget, lihat dari belakang aja dan semang banget. Pengen tahu unyil, -unyil. Fix kayaknya bongsor kayak papahnya. Masya Allah banget ya pokoknya bangga dan sekaligus bahagia sekali. Alhamdulillah, Abang El selalu. Tentunya menjadi penyemangat untuk keluarga Konoha Dan selanjutnya juga bersahabat ya Papa Bilar ini mengunggah sebuah Postingan, foto mainan Baru nih, kata Papa Bilar sih Ini mainan barunya Abang L Buat Abang L ya Kalau dipikir-pikir sih Mainan ini bersahabat ya kesukaannya Papa Bilar tuh Cukup iakan saja ya Seperti ini mainan barunya Papa Bilar Wow keren banget ya nih persahabat Luar biasa Dan selanjutnya juga ini ada kabar yang sangat membuat kita merinding banget ya Mendengar cerita dari salah satu sahabat juga Diunggah oleh Abang Fatih Putra Leslar Nih persahabat perhatikan Ini ada sebuah kalimat komentar nemu di komen Youtube katanya itu persahabat nama akunnya persahabatnya tidak diperlihatkan kalimatnya aku Lesti Lover sangat dekat dengan Lesti maupun keluarganya kemarin juga aku habis makan-makan sama ayah dan bibi Indi, ayah cerita panjang lebar, ayah sampai nangis, sangat bersyukur punya menantu yang sangat menghargainya juga anaknya Bilar selalu bikin Lesti bahagia termasuk aku sangat bangga, tuh Persahabat, ya, ini cerita dari ayah Kejora yang disampaikan oleh sahabat Leslar. Masya Allah, komentar positif seperti ini kita aminkan, nih, persahabatnya. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang selalu mendoakan Leslar dan keluarga besarnya. Kita juga, persahabat, ya, tentunya melihat di sini banyak dibanjiri komentar hingga respon juga yang diberikan. Salah satunya dari akun Sintia Lestari, di situ mengatakan. Masya Allah, lebih baik mendengarkan cerita dari keluarga langsung, dan jangan pernah percaya apa yang difitnahkan para ubur-ubur karena mereka nggak mengenal Lesti dan Bilar secara langsung. Semoga Les Lovers menjadi fans bijak, selalu damai, dan nggak pernah terpengaruh fitnah atau para baper lovers. Dan yang terpenting, selalu dukung setiap karya mereka, tetap bersahabat ya. Kita jangan terpancing dan harus. Teliti nih persahabat ya Dengan akun-akun yang tentunya selalu meresahkan Kita aminkan saja Komentar-komentar positif Doa-doa baik Semoga doa baiknya juga terkabulkan Amin Kemudian juga persahabat ya Kita mampir di unggahan Indosiar Indosiar setengah jam yang lalu Ini memposting sebuah foto Deretan para artis jebolan Indosiar Tanpa senyum Wajah siapa paling jutek tuh? Ada Aulia DA Ada Bunda Lesti Ada Meli Lida Ada Rani DA dan Rara Lida Serta WOD Popan yang bersahabat baca ya. kira-kira Foto tanpa senyum Wajah siapa yang paling jutek itu kira-kira persahabat ya Wajah siapa sih yang paling jutek tanpa senyum? Di Simeng juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan Kaleng -kaleng, gak kaleng-kaleng Mereka nggak senyum aja Kelihatan cantik banget Coba pilih kalau nggak senyum Wajah siapa yang paling jutek katanya tuh <laughs> Warga Konoha persahabat ya Selalu memilih Buddha Lesti Kejora Masya Allah Paling ngefans sama Lesti ra Katanya tuh luar biasa nih Idola kesayangan Dukungannya semakin banyak Dari orang-orang baik yang tulus Mencintai idola kita